Baiklah perasaan les lah Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar pertama di sini ada sebuah unggar spesial banget Persahabat ya ketika di vlog Atau di video di channel youtube Bang Bobby Ini tentunya memperlihatkan Keharmonisan Les kejora Dan kedua orang tua Dari Rizky Bilar Persahabat ya duduknya di tengah-tengah Tentunya menunjukkan bahwa Les kejora. Tentunya calon menantu idaman banget persahabat Ya aduh, so sweet banget nih Keharmonisan kebersamaan dari Lesti bersama kedua orang tua dari Rizky Dilar, So sweet banget persahabat ya, Akhirnya Lesti kejora makan bareng calon mertua nih <tuh>. So sweet dan doakan saja mudah-mudahan tentunya kerukunan dari Lesti dan keluarga Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan Amin Ya Rupal Alamin Berikutnya, para di sini ada momen spesial yang membuat kita semakin bangga dan bahagia. Kita lihat, para sahabat, ya aduh, so sweet. Tentunya, Masya Allah, bangga, para sahabat, ya. Lesti gandeng calon mertuanya, para sahabat, ya. Ini luar biasa. Tentunya, Lesti kejora menunjukkan kasih sayang kepada sang calon mertua, para sahabat, ya. Ini suatu kebanggaan buat kita semua, Farah fans. Tentunya, dengan LSD, sweet banget persahabatnya memperlakukan ibunya Abang Bilar Wow, luar biasa bangga persahabatnya Ini adalah salah satu contoh buat kita semua para fans Dan ke kabar berikutnya persahabat ada kabar terbaru Tentunya dari Abang Rizky Bilar Yang mana tentunya bang Bilar Kayaknya lagi ada project terbaru lagi persahabat yang lebih semangat Dan tentunya lebih fresh banget persahabatnya Apapun itu mudah-mudahan tentunya kabar baik dan kejutan buat kita semua para fans apapun yang dilakukan mudah-mudahan semoga selalu berikan kelancaran dan bisa berhasil amin ada sebuah kalimat juga disuskan persahabatnya semoga dilancarkan semuanya amin persahabatnya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan barunya persahabatnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia selanjutnya dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh